Ada video ini persahabat ya? reaction insan biasa Lesti Kejora ini langsung dari orang Turki persahabat ya? Reaksi dari orang Turki ketika mendengarkan lagu insan biasa Wow, semuanya pastinya takjub Semua orang, siapapun persahabat ya, pastinya kagum, takjub dengan lagu insan biasa Lesti Kejora Mudah-mudahan bersahabat lagu Lesti, ini selalu dibinati oleh semua kalangan, semua orang dimanapun berada. Kita selalu bangga dan kagum dengan idola kesayangan kita. Di kolom komentar begitu banyak persahabat tanggapan dan respon yang positif Di antaranya dari akun Shaina2022 Masya Allah semoga selalu membooming dan diminati di mancanegara ya Allah Amin Ada juga persahabat tanggapan dari Erna, Erna1651 Masya Allah lagu Bunda Lesti banyak yang suka Amin Masya Allah banget ya Mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu berkarya Dan terus memberikan karya terbaiknya Waktu berikutnya persahabat, Alhamdulillah vitamin D sore hari ini kita dapatkan di persingannya Papa Bilar Aduh cidukan yang sangat membahagiakan sekali bagi kita semuanya Terlihat ngabuburitnya Leslar, terutama Papa B dan Abang El Ini lagi santai persahabat ya sambil membaca buku Sejarah Dunia, ini persahabat ya untuk judulnya aja Wow Makin bangga sekali dengan Abang El masih kecil sudah diajari membaca Prasahabat ya Tapi tentunya ini berat banget pembelajarannya Prasahabat Masya Allah Mudah-mudahan sehat terus untuk Leslar Family Doa terbaik pastinya selalu kita berikan ya Untuk idola kesayangan kita Dan kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh Kak Reza Berat banget pelajarannya Abang El Masih kecil belajar sejarah dunia Kayak bisa baca aja Abang mem memperhatiin katanya tuh <laughs> Memang idola kita selalu bikin kita bahagia, Masya Allah. Kemudian juga di kolom komentar, begitu banyak nih persahabat ya. Respon yang diberikan di antaranya dari akun CMAGFIRU. Masya Allah, Teb. kalau akhirnya muncul juga sehat-sehat ya kalian bertiga. Semoga sehat dan selalu diberi kelancaran di setiap hal. Dan selalu mendapatkan perlindungan Allah. Amin. Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan. Idola kesenangan kita selalu diberikan kesehatan doakan yang terbaik pokoknya untuk Laslor family dan kita juga bersahabat ya tentunya kita lihat di sini ada kalimat komentar dari Tiaani Wati 93 Papa Bi dan Abang Fatih nungguin bunda Lasit sakit sambil baca buku semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan keluarga kecil Laslor. Amin, begitu banyak persahabat doa baik yang diberikan Semoga doa baik dari kalian diinjabah dan dikabulkan oleh Allah Amin Dan pastinya persahabat, kita juga masih menunggu cidukan lain Hingga kabar terbaru berikutnya di sore hari ini Tetap stay tune, ikuti channel Diva TV yang akan terus memberikan info-info terbaru Vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar ini dulu informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh